Bandung Lembang nah, ini perkembangannya kawan saya coba bacakan ya sambil dari media online Repolita dengan judul Beri Keterangan palsu aseng si pembunuh Purna Rantun dijerat pasal pembunuhan Berencana, polisi Mau jajaran saksi yang diperiksa dari kasus pembunuhan Letkol Purnawirawan TNI Muhammad Mubin di Lembang. Total saksi yang diperiksa sejumlah 12 orang. Begitu disampaikan Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo, Minggu 21 Agustus 2022. Dalam pemeriksaan pendalaman, terhadap penambahan jumlah saksi yang tadinya tiga orang menjadi 12 orang saksi setelah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap CCTV, kata Kombes Ibrahim Tompo. Polisi juga memperoleh fakta baru bahwa tersangka HH alias aseng dinilai memberikan keterangan palsu di mana H.H. mengaku sempat diludahi oleh Muhammad Mubin sebelum terjadi saksi baku hantam yang berujung pada penikaman. Di antaranya seperti ada penyampaian bahwa sebelum kejadian tersangka diludahi oleh korban, ternyata itu tidak benar, ungkap Ibrahim. Ibrahim menambahkan keterangan Muhammad Muding yang melakukan penyerangan awal juga dinilai palsu. Ada juga yang menyampaikan bahwa sebelum penusukan terjadi penyerangan terhadap tersangka dan terjadi perkelahian ternyata setelah dilakukan pendalaman itu juga tidak benar. Tambah Ibrahim Tompo. Dari pendalaman fakta, polisi menjerat HH atau ASEN dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur so hidup. Dari pendalaman fakta ini kemudian diperoleh kesimpulan bahwa pasal yang tadinya 351 ayat 3 menjadi pasal 351 ayat 3 jumtoh pasal 338 dan 340 dengan ancaman hukumnya ini bisa seumur hidup tandasnya nah demikian saudaraku terkait ya beberapa hari lalu adanya Purnayurawan TNI yang dibunuh oleh si asing si asing dan saya juga mendapat WA-nya awalnya dan di sini si aseng berbohong kepada aparat polri sehingga waktu itu purnawirawan tni yang ada di wilayah Bandung akhirnya curiga ya akhirnya ada kecurigaan adanya kong aparat polri setempat ya dengan si aseng ini jadi muncullah di grup-grup EA muncul hal-hal negatif Apakah karena dia adalah aseng, akhirnya mau ditutup-tutup di kasus ini muncul kecurigaan seperti itu sehingga ya organisasi penawan tni dalam hal ini ppid termasuk fppi ya forum penayorawan ya turun langsung ke lapangan mengecek dan ternyata yang terjadi adalah memang si asing ini yang berbohong kepada aparat polri. Ya. Jadi hampir saja ya. Ya ini nyaris saling mencuriga ya. Antara peneruan TNI dengan oh, polri yang di lapangan. Sempat curiga. Jangan-jangan ini sudah mengkali kongin nih. Tapi ternyata bukan itu kawan. Ternyata memang si asingnya yang berbohong. Ya, ternyata si asingnya yang berbohong ini. Nah, kenapa kawan? Kalau sudah berbohong ini tersangka, otomatis kan yang namanya polisi hanya model derimah laporan sampai masuk ke penyidikan. Ya. Kenapa salahnya ini kau buat begitu? Ya, ini harus dihukum seumur hidup. Harus. Dan ini akan dikawal. Saya lihat ini akan dikawalin oleh Forum Purnayurawan ya eh, dari FPPI pimpinan Kolonel Purnayurawan eh, Sugeng Waras itu abang saya senior saya ini akan mengawal ini kasus jangan sampai ini lupa ini orang ini demikian kawan ya kita doakan semoga almarhum Diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik dan keluarga yang ditinggal. Semoga ya, sabar, kuat dalam menghadapi musibah ini. Demikian kawan, tegakkan hukum di negeri ini walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka dan kari harga mati